nama lengkapnya siapa Mas Ivan Gunawan Pak. Oke. Uh, ini dapat dari mana kok Anda bisa nuduh itu dicuri orang? Ya. buktinya apa? Iya sebenarnya bukan nuduh sih Pak, karena saya kan kemarin sempat dirawat di situ juga. Hmm. Jadi, uh, yang mendadak tabung itu hilang, hmm. gitu karena kan sekarang banyak yang perlu tabung. Iya hmm. iya iya. Ya. Ya. Tapi sebentar, ini orang kan bisa juga berbohong ya. ya. Oh, bisa komandan. juga Pak. Komandan saya itu kebetulan jago tarot, ya. <laughs> Tunggu membaca kepribadiannya. Ah, ah, si, ada lagi kantor polisi, masa ya, baca tangan? Ini bagian dari penelidikan, Pak. Maaf. Ini mengenal karakter Maaf. siapa Maaf. yang diwawancara. Kita lihat. Jangan ngarang, lo beda-beda oh beda itu. And sword. Ace and sword. sword. Oke, okay. uh, ini ambil Ivan tadi ya? ya yeah. yeah. Nandakan apa nih? Ace and sword. S itu kan uh, tempat jualan ya. Iya. <laughs> Satu eh. ya. Iya, iya. <laughs> iya, betul. Gimana <laughs> ya, ya, nah, ya. ya. sih? Iya, maksudnya. Ya, maksudnya. Ya, ya, ini maksudnya. di, di peninjauannya beliau. Lalu, ini multi-talenta memang. Betul, ya. multi-talenta. Berarti Bapak benar-benar bisa baca ya. Bisa. Karena memang rumah sakit itu sebelahnya memang toko ini. pak. Swords itu pedang, pedang. Ya. Jadi S and Swords hmm. Jadi ini di tempat-tempat ini Ada jual pedang hmm, Gitu Saya lihat event ini Orangnya memang Apa ya Dia mempunyai Saya semua... kebetulan memang ada pedang Tapi belum berfungsi <laughs> Karena <katanya. laughs> ya. belum ada pencurian ya, Saya maksudnya oh. Saya masih Bapak berarti Berarti Ya saya ya. rencana tahun ini Mau saya mau saya fungsikan gitu. Makanya so, Anda datang untuk Rencana ya, oh. Rencananya kalau memang nggak berfungsi Saya mau jual murah Gitu oh. <laughs> Benar ini. Pasawanya, bisa begitu ya. Bisa, bisa. Kalau tidak difungsikan, ya takutnya karatan. Enggak ya, ya, bukan apa-apa ya. kalau ya. pedang jarang dipakai takutnya patah jatuh di jalan. Iya, <laughs> oh, gitu. Ya. Oh, iya iya iya. Terima kasih, oh, Komandan. Sama-sama, Cuma ya. ngambil satu kartu aja. Oh, bisa tiga sebenarnya. Ya, bisa Ini. Komandan kami ini tahan. Multitalenta. Tiup dulu, Komandan. Nah, mau aja lagi gua. <laughs> Dipikir-pikir dulu. Ini iya. kaitannya, kalau tadi kan kejujurannya dia, iya, tentang iya. siapa dia. Kalau ini kaitannya ini... dengan uh, karir, ya. karir. Berhubung saya nggak tahu ya, ini kartu ini isinya apa. Saya ambil yang paling bawah aja. Pak. Ini, oh, untuk, ini untuk karir ya? Iya, Oke. Okay. Saya kita lihat. Dibuka kemana? Boleh ditunjukkan kosong? <laughs> <sama. laughs> Balik. Nah. Judgment. Judgment, yeah. oh, judgment tuh artinya... Uh menjudge memberikan Judge. sebuah apa penilaian penilaian ah. penilaian ah. penilaian ah. ya kita lihat di sini ada yang lagi main trompet mm. trompet itu menandakan tahun baru pak su ah, tahun baru yeah. jadi saya saya akan memberi penilaian tahun oh. baru nanti karir fun. Oh Kebetulan, mohon maaf pak, ini baru-baru ganti tahun, pak. Tahun depan. Oh, depan, sabar. Makin menanjak, nanti. Makin menanjak, makin. Nah, ini dibawah ini ada anak-anak, ini pada hore-hore. Wah, hore-hore. Jadi artinya, memberikan sebuah apa namanya. Iya. Uh, Support, support, support, support, memberikan support. Doa, doa. Jadi kalau doa. misalnya disimpulkan, Pak, kartu itu kira-kira... Ini artinya, jadi uh, Mas Igun ini di tahun 2023, karir Iya, Bersama ini... dengan anak-anak yang main trompet. Nah, kemungkinan ini bisa juga menjadi uh, keturunan. Nah, pemirsa, silahkan hubungi hotline kami, 0812, ketik Rex, pasti tarot ya. <laughs> anda <laughs> kita bacakan uh, versi anda ya iya, <laughs> iya, iya. Ya. sudah cukup ya dua ya. ya, ya, ya, ya. mohon maaf yang ahli tarot di rumah ya mohon maaf ini hanya bercandaan aja ya, ya, ya, ya. bisa juga dijebak sama dia ini maaf ya. Ya, ya, ya, ya Ivan Gunawan ini disingkat Igun ya iya Igun oke berarti kalau bisa Igun bisa Ma Igun bisa hmm. semua bisa, bisa pak semua. Ya. Ivan Gunawan ya. kenapa nggak Ivan Gunawan disingkat jadi Iwan Ivan Gunawan, depan dan belakangnya, enggak, hmm. hmm. right? Pak. Ini Igun. Kayak Andika Pratama, kan? Atam, Atam, -an. oh, Andika Pratama. Oh, iya, iya, iya. Atam, uh, iya, iya. Atas. Iya, yeah. Andre Taulani, hmm, mm, Ani, Ani, Ani, Ani, Ani, Surya Isomnia, sonya jepin pipak keluar air ntar <laughs> Oke okay, lanjut silakan okay. Orang ini memang jeli dalam melihat orang lain makanya punya julukan Queenmaker Queen Queen dan Maker. dia pintar mendesain sebuah fashion yeah. menurut Igun gimana penampilan sebagai pemanggilan <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> main berdiri ya saya, saya nggak tahu loh <laughs> gitu <laughs> yeah, iya, Sebagai komandan apakah bajunya Apakah iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, saya iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Eh, lu ngelendak ini dua lo? Ya kalau biasa kan maksudnya, mohon maaf ya kalau ada dua Bapak ini kan <gulis> ya, dari dagu ke kerah ini kan ya. pas ya Pak, memang ya, ya, ya. ada jaraknya. Ya, ya, ya. Jadi kalau dalam struktur badan manusia itu kan ada porsinya gitu. Ya, ya. ya, ya, ya. Satu, dua, tiga hmm. gitu kan. Kalau Bapak saya melihat kok kayak dua-dua gitu ya Pak. Saya maaf <gulis> Pak. Ini udah mendingan Pak, sebelumnya dari pinggang langsung dengkul dia. Ya? <gulis> nah, Jadi ya. usulnya kira-kira harus saya, saya, saya suka dengan style Bapak sih. Ya terima kasih. Buat saya. Ganti mungkin dasinya bisa diganti. Ada ah, sih, ganti apa kira-kira? Ya mungkin bisa pakai dasi kupu-kupu. Mungkin Bapak, hmm. kemarin saya pernah pakai dasi kupu-kupu. Ya. Eh, lepas. Oke, oke, oke, kupu kupu oke, oke, oke, oke, kupu oke, oke, ya. oke, ya ya, ya, ya, ya. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, sama-sama polala, polala. <laughs> <laughs> Polali. Polali polali. Polali, polali. polali. polali. polali. Polali. Polali. Polali. Polali. Polali. Polala ya. Kalau biasa kalau di daerah saya nyebutnya bukan polala. pola nih, pola nih, pola nih, pola nih, pola nih, pola ya. pola nih, pola nih, pola nih, pola nih, pola nih, pola nih, pola nih, pola nih, pola nih, pola nih, pola nih, Kalau mungkin ya, ini ya. se semacam kayak apa uh, glow in the dark ya? Iya, ya. karena kan memang sering di jalan kan? iya nggak ada yang gitu bisa ketabrak. bisa ketabrak. Buat... Gak ada yang perlu direvisi atau? nggak usah, Soalnya nya udah bagus banget, bagus banget. so nya. iya memang so nya. so nya. ini keren banget pak, kalau saya melihat ini benar-benar kayak polisi yang kekinian. yakin. tapi apa? ikat pinggangnya itu korupsi ya kamu ya? bisa. ah ini palsu. Ah. Ini bukan yang mahal. Itu, oh, bukan. Ini saya pakai hak, memang sengaja. Kenapa saya Hesti sekarang? Oh. Oh. oh, ini belinya di Amerika, Pak. Belinya di Arab, hanya hak besar tuh Oh, iya, iya. Jadi, menurut Igun, keren ya, ya. Suka Pak. Ya, ya. yakin keren, keren, keren. Apa nggak mirip kayak TV yang sebelah. Enggak Enggak Kalau karyawan awan di sana celananya lebih muda. Kan? Oh iya, iya, iya, benar, benar, benar. Dan biasanya pakai boots kayak saya gini, pak. <SILCES> oh, oh. oh kita. <sinduk> oh, gitu. <Sombong> nih, bagus. <sinduk> iya. Butik keren banget lagi. <sinduk> Aku <Ay>, bukan <boh, wabar! sinduk> Betul banget, gue ah. <sinduk> kaget gue ah. Berapa <sinduk> sih? Gak kasih gue lagi di atas butik gak? <sinduk> <sinduk> <Yai> iya, iya, pak. Wendy ini suka kasih tahu. Jamar gue yang buru-buru, kaki gue lagi di atas terbuka begitu gue gimana bela di sini? gue kesel banget ya ya. Saya kan cuma ngebantuin aja. Pas kakinya lagi begini kan saya kagetin. Nah, brojolnya gampang. Iya. lahirin. Oh. Ivan Gunawan. Tadi tadi lihat sih. Pas di obong pertama. Ah, iya bagus begitu. Buak. Ivan Gunawan karena dia seorang desainer. Kalau dia seseorang yang pemberani Ivan Gundala. Wah. Ivan Gunawan, karena dia adalah desainer. Hmm. Kalau dia mahasiswa, Ivan Gunadarma. <laughs> Ivan Gunawan, Hah? karena dia seorang desainer. Kalau dia punya oh, banyak buku, Ivan Gunung Agung. <laughs> <laughs> Punchline dong. Gunung Agung. Wah. Wah. Wah. <laughs> <laughs> uh, mau lihat tarot kartu ketiga? <laughs>